EA yeah, Games. Challenge everything. Amaterasu. Challenge. Yo guys masih bersama lagi dengan Tesiswa 2 ya. Kali ini Tesiswa 2 sedang meng-update terbarunya yaitu Chisaou Second versi Shinchan. Oke okay guys langsung aja kita mulai permainannya guys. oke okay guys sudah selesai permainannya guys oke okay guys jangan lupa subscribe dan dukung untuk siswa dua guys oke okay guys saya tutup guys topik wadah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai